satu, dua, satu jajal mas Joko tampil wah saya yang suruh tampil <laughs> boleh Total. lemes sih nah ini lemes ya yes. kena langsung lemes ya serang langsung lemes nah Mas Joko tampil Kempros ngerang <SILENCIO> Ayo Satu Dua satu. Lemes Nah orang kena langsung lemes nih guys Udah nggak ada dayanya ini orang Udah ya, setengah sadar setengah enggak ini. Jadi udah tidur ya. Nih di bawah alam sadar tidur. Ini cara nyadarkan. Ya kalau nggak dibangunin tidur ya, sampai pagi sih. <auctione> kayak ilmu lampah lumpuh katanya. Oh enggak, masih pun Ayo hitungi lagi. Ice tuh mas Eko. Gus kempros, Kus, kempros. Satu, <laughs> dua Lama. Tuh ini kan selain kena tembakannya langsung lemes nih sih. Ini nggak ada dayanya ini. yang <laughs> <laughs> <Nih. Sudah terbuka. laughs> lemes. <laughs> Sampai lupa nggak dibangunin itu, kalau nggak dibangunin ya. Kalau sudah ada sinar matahari, dia akan terbangun sendiri. Is. langsung lemes nih guys tuh okay, gak ada, okay. <laughs> ada ini ya nah. nah, cara banguninya begitu nah, ini biasanya ilmu ini dipakai buat jaga-jaga supaya rumah atau apa gitu ya ada disatroni maling itu malingnya akan tertidur kalau kita tanam di perusahaan atau di rumah itu orang akan berbuat jahat dia akan tidur sendiri tapi dia akan terbangun kalau yang punya ilmunya bangunin tapi kalau enggak dia keluar matahari dia akan terbangun sendiri Terar. -ter ya, oh ambil salah hampir <tuk tangan> <tuk tangan> salah tadi. Kalau hampir salah, dia tidak bisa bangun. Eh, bahayanya itu dia akan bangun kalau dengar matahari, keluar matahari baru bangun. Bayarnya malingin dulu ilmu sirup masak kalau punya ilmu sirup sama guys langsung tidur pasti mantep mbak semangat terus dan tetap hati-hati siap abangku sahabat <tuk> Indonesia ya <tuk> AR channel yes 02 siap Bang Ibung Ayo sampai yuk satu, dua, nah, nah, kalau bisa diucapin kalau ya. diucapin cepet langsung seketika lemes udah gak ada dayanya kalau diucapin getakannya ada ayo sadarin ya. Mantap, kan, ya. kalau itu kalau kelempar batu bisa kena enggak panggung oh, nggak tahu ya ini kalau itu belum saya coba ini cuma berjaga-jaga supaya orang yang jahat tidak bisa menyentuh itu doang siap, siap Satu, dua, 126 itu rasanya anik. kurang Aku Leren sih, naik wis kita anu leren, jadi aja dipaksa soal adan nih, soalnya nafas naik wis lemes tetep bahaya, lemes, ngombe sih, gimas agung sih rasanya mas, naik ke naik kelempar nih sih rasanya mas mal, katakan kata-kata Oh enggak bisa ini baru ini guys, baru ngerasain tendangan kayak apa ini baru ngerasain <laughs> Abang kita ini. hehehe <laughs> Tahu rasanya sini. tahu rasanya ke sini. Ini real ya, enggak ada rekayasa ya di sini. laran ya laran tak bahaya awal lemes <ti> uh... <ti> makasih kang sebenarnya ya dulu ada pengalaman kang oke siap abangku saya tuh orang mau nanya gimana saya udah paham. <e Pertanyaan <anthropem> apa saya udah paham. Tahu, kaca -kaca ngopal, yuk. ini metik-metik <t penge> jat, 2, 3 tiga. Rata semakin emosi, semakin semakin melepik semakin loran semakin roson letik ya ini kalau orang lagi A ini apa ya guys ya apa isahnya, Pas, tak, tak, tak. emosi oh. atau gimana oh. bisa ini semakin emosi semakin dah gambarnya ngebur. Yo, kaya segitiga. Gambare ngebur iki gitu. lho. Anu bureng gambarnya ya. Eh. Oh, ini enggak. Benturan gara-gara. Benturan, guys. Benturan. Tapi kok kadang-kadang pengaruh ya nek lepek. Nek nah, modelingnya nih kok gambarnya sering ngebunuh apa ya? Mana Gus? Mandi Ini namanya Gus Kempros ya. Hahaha. Dari Gus Kempros. Mandi jawab dari Gus Kempros. Ini, aduh, Gus Kempros dari mana itu? <San> Pemburu janda. Hahaha. <San> <tipun> <mas. tipun> Oke. Okay. Okay. mau lereng ya pulang. Oke. Anu nyantai di rumah. Kita ngopi-ngopi di rumah. Ngopi-ngopi di rumah guys. Kita cara eh. eh. Oh, jatuh. Lampunya. Kita nyantai-nyantai dulu guys di rumah ya. Udah dua kali tadi latihan Besok kalau nggak hujan kita sambung kembali. mau ke rumah. Ini lokasinya Di Hutan kayu jati Kita mencari lokasi yang jauh Dari warga itu, Biar teriak-teriak tidak Mengganggu Biar tidak mengganggu Keluarga setempat itu. Sengaja kita nyari tempat Yang agak jauh Dari pemukiman warga Oke okay ya kawan-kawan semua yang sudah mantau Saya akhirin dulu sampai sini Lain waktu kita besok Kita sambung kembali ya Kalau nggak hujan gitu pasti kita akan Rajin Untuk Olah nafas ini, ini hanya nafas doang Untuk memainkan nafas ilmu Rosso Rosso Cipto Ciptoni Rosso Tadi ini manung galing rosso Oke, terima kasih yang sudah hadir. Saya kirim dulu yang sampai sini. Dan waktu kita sambung kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.